Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini ada remote AC. Nah, kebetulan dia mati, katanya, tapi di sini nyala. Dalam indikator LCD, kita cek bila kita tekan tombol. Seharusnya lampu infrared ini menyala bila kita deteksi menggunakan kamera, tapi ini tidak menyala oke langsung saja kita eksekusi ke bagian lampu infrarednya oh iya lampu infrared ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita ya bila kita nyalakan harus menggunakan bantuan seperti kamera ataupun alat avometer bila menggunakan kamera arahkan saja remote ke kamera kita lalu tekan tombol pada remote lihat di layar HP kita apakah lampu infrared nyala atau mati dalam pembongkaran hati-hati jangan gerusa-gerusu <giranya> karena ada LCD-nya nanti takutnya pecah ya. kalau pecah amsyong. malah tambah parah ya ini kita cek menggunakan avometer ya apakah bergerak atau tidak ternyata bergerak dan ini saya perlambat videonya agar kita tahu perbedaan resistansi lampu infrared yang baru dengan yang lama dan ini lampu infrared yang baru saya beli ya kita tes apakah sama atau beda resistansinya dengan menggunakan avometer ini oh ternyata berbeda walaupun beda tipis dikit saja saya akan menggantinya langsung dengan yang baru Apakah berhasil atau tidak lampu infrared ini murah hanya berapa ya sekitar 2000-an saja jika kalian tidak mempunyai alat avometer ini ya coba menggunakan kamera yang seperti saya contohkan tadi pemasangan jangan sampai terbalik samakan posisinya seperti semula bila takut lupa ya sebelum membongkar kita foto dulu posisinya positif ke positif negatif ke negatif Thank you. kita rangkai kembali untuk kita uji coba semoga berhasil Kita coba di sini, wah, menyala jadi sukses. Benar, itu yang rusak lampu infrarednya. Semoga bermanfaat, terima kasih.